Kulonu dikoncon, ini kisah nyata, sukeh banget, sangat-sangat sukeh, anak iki ay, tapi raih song aji, tapi rontok tahu kurungong ngaji, sukeh, gara-gara pedagang, gue baru kahuribeh, sukeh, loh, ndak ini kagum, kahuribeh, Rasulullah itu sederhana, dia itu pernah dengar, nabi itu dawuh, inovoh, ala jala, ja tis, ata, asa, ada rezeki fiti Allah itu membuat sembilan dari sepuluh rezeki itu fiti jara, dengan rezeki itu sepuluh, sembilanya itu fiti jara. Jadi betapa barokahnya tijar. ini alasannya sederhana. ini sini majen pedutanan akiyah, nakiyah ya. Tadi ya rada ya, kurung-kurung siste jeeling lah, memori-memori debahalem jeeling. Tapi saya kira sekedonya, ya masuk akal. Pak Baha, menurut saya ibadah paling baik itu pedagang. Kiai sekali meditum benerokom pak. Perkara ini nggak tahu ngamal. Nggak pedagang wara, oh, tetap suwargo. <laughs> Kok iso cerita ya, cerita kiai kan sering saling tampilan uang sekali medit nerokok dua eragola kok medit ya. ini kiyai, jadi anak kiai jadi wani itu kiai gara benda kang medit lah itu tetap lo mau apa misalnya aku pedagang medit tetap bayar supir bayar satpam bayar tukang pel karyawan karena anak tak bayari kerja. kerjaan nah, arah kerja aku malarat jadi pedagang medit lah kan tetap bayar umr kan jadi pedagang mereka sama medit apa glem raglem bayar malah nih barokah untuk rezeki songoi ujarin Ya, mudit itu praktek nontonan dene, tapi dene dek keyakinan mudit itu tetap barokai. Dan saya setuju bang dengan pendapat dia. Nah, ini kaca-kaca yang meragimi miliki, nah pengen medit barokai udah gak. Misalnya kau bayangin medit lah, asal tetap bayar gaji loh, gue nang muditnya ke 11, lo gitu, pedagang, u saat medit muditnya asal bayar gaji kan barokah tuh gak? Artinya simbiosis rizkinya akan kemana-mana kan? Saling ada base. Ayo bayari supir, gak? Kernet, tukang cuci, ngopi. Mobilnya wajah ngetap oli, wajah nyervis bengkel. Tu berapa sistem rezeki? Pemain anak pabrik, karyawannya rongeu. Wigo yono sing mohon doa, sing wong soleh. Dari karyawan macam-macam. Yono beneri. Dari dia ngingidala nabi, murkan nabi pedagang. Orang no apa apa. Ini sejarah nabi gue kiai. Sejarah nabi gue tidak dari kiai cankem. Wah, terus terus dindi. Dia nalar saja orang sejarah nabi gue kiai. Yono nabi gue tajir pedagang. Cang jadi nabi kok menjadi kiai barang musnadur. <laughs> oh, ngomong keluar berdagang <tuh>, nabi jadi, jadi, ya. artinya ya mau bim, Bahkan kiai-kiai kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakaseng soleh, nah, soleh kalau banten tertarik, ngurasoleh kok itu alasannya juga ibadah, karena kalau pejabat itu didekati setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji dia taunya Islam NO atau Muhammadiyah, ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NO atau Muhammadiyah jadi kalau adat yang dekati itu NO, ya adatnya NU NO. Muhammadiyah, Muhammadiyah, kalau adat yang dekati siyah, ya siyah, kalau apa ya nah, kalau semua kiai-kiai NO, Muhammadiyah, atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain Ya, karena itu tidak mau dekati. Lalu yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa sesat. Berarti sing dekati ibadah atau musibah. Maksudnya jawab mama. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu Kiai yang begitu. Dekat pejabat dia yakin. jadi aku tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul. Orang-orang hebat betul. Yang manfaatnya. Dia menyontohkan zaman bahasa Masyari. Ya dekat sama Bung Tomo. Ya banyak dekat dulu Jenderal Jerman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Ki Masgur, dulu Ahnan Asyution siapa itu, Ya dekat sama Ki Mahrus, ya banyaklah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat Nabo, dekat Nabo, pejantan, dan itu terbukti sampai ahli sampai Indonesia menentang kaum komunisme Merga pendiri bangsa ini dekat Nabo, dekat Nabo, Kiai. Mereka tidak nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. tahunya karena pahamnya Nopo kiai betapa ateis musi, banyak. Bahkan Thailandu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud, sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia lebih terdekati pejabat. Kalau bakasin sholat sama rautsatur kiai kirim proposal buat ini bakasin sholat ini, ini bakasin nobo so. Saya pernah baca biografinya Mbak Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbak RA Kartini itu ngajinya sama Mbak Soleh Darat. Makanya Jepara itu senang santri karena dulu Mbak Mbaknya Kartini itu ngaji sama Mbak Soleh. No Darat. Jadi dulu itu adat ngiai itu biasa pejabat ngaji itu. Lain kalau melihat begitu kan Kiai yang dekati pejabat itu yakin ternaknya utakor. Gagunan apa gunung mulang santri itu dan saya kenal orangnya. artinya nggak apa-apa kalau kalau dia begitu nggak apa-apa.